ya wajah ma bro apa kabar semuanya lina ma jadi kali ini coba modalnya servis yang sesakit tak Ocha. ya untuk kalian yang main warzone ya ma bro. uh ini kalian mungkin banyak yang bingung ya karena Ocha juga bingung ma bro, waktu waktu pasalnya walau main warzone ya seperti sensitivitas itu aneh banget men nah Ocha udah menemukan solusinya dan nanti wajah baginah di akhir video ma oke okay? ini kita kemana nih Gue gitu temen oca aja sih ini pedek kemana dia? Ah, udah ada yang turun satu. Ini kok bisa misa pak deh? Ah udah kita bisa juga deh. Jadi ya langsung banyak kali bro. Kalian lihat ini mah bro Sejelasnya dibawa ke gulag men Itu gara-gara <tuh> jatuh. Gara <tuh> Yuk Tungguin aja mah bro Walaupun kita mati konyol Nah lihat tuh hoca mati pertama Ya kalian <tuh> Tau lah gara-gara <tuh> Apa Ya. <tuh> Ini satu si deliver source udah mantep udah Hmm karena langsung mati dia Nggak mau bro Ini definisi late game Baru main sugulak men Asam asam Gak bro itu hmm. juga ada orang ke sini yeah! kamu kamu menyadikan menyadikan No, no, no, no, no, no. Hmm, mati lo lo lo lo lo lo, ngati lo, cuman nih, lo cuma main squad sih gerennya, nah, kalem kalem. Ada dua orang ngasih di sini, alam kita tarik ke sini deh. Kita ke sini nggak sih? Harusnya ke sini lah, Mabur ya. Eh, kamu bisa Enemy naik UAV bro mobil? Kenapa bisa naik? Lachman. ini apa? Oh. tidak mau. Saya yes, tidak mau turun lagi aja. Mobilnya Kok bingung, tapi gak bisa naik ya. Kan sekali bro Enemy Find cover. Enemy UAV Enemy okay. Kalem kalem kalem Ocha ya. masih dikejar sama dia dong Sumpah, ini orang masih di sini lama bro. Ya, yeah. endok banget orang-orang. Apa aja nih? nyatanya Sniper rifle, machine gun. ini. ini bagus mau bro. Cuma lo setia sama yang forward aja. Cuma mau pindah tempat ah di sini mulu. Gabut bro. Ngeberang. Di sini ada orang. teman kita ya nggak ada yang buat ngobrol ini beneran ada orang uh, lumayan dapet cash udah oh, ada temennya sumpah Mari ya, Ada orang nggak di sini? Gak bisa ke atas lagi, kan? Nggak bisa ke atas nih. Aneh memang. Ma Bro, di rumah-rumah aja tadi nih. Sini ada orang nggak? Let's go sanju, dia kayak party deh, mah Bro. Ya, tahu sih jadi di party apa enggak? Kalem-kalem, okay. bro. Ada gua, tenang aja, bro. Ide. ada yang ternyata ini nih. Udah oh suka mati sama yang nenduk nangkuk ini ya yeah. ngendok salah nggak ngendok salah no no no no Ada bro. orang di sini. itu itu itu wae itu bro. Ayo coba dibantuin bro. Wow, let's go ma bro ya. Yeah. Aduh, ini kok mainnya ngendok-ngendok santai gitu ya ngendok-ngendok. <laughs> Anjay, Ini memorial. But bye. <laughs> mantap sekali kan ma bro. Ya, main yang sepuluh menit sih ma bro. Karena, karena kalau yang 20 menit itu lama banget sih. Karena ada pilihan dua menit, 10 menit, sama 5 menit. Nah, ya 5 menit itu solo ma bro. Ya, yeah. eh entar. Iya 5 menit solo. Tapi apa 2 bisa ya? Ya 2 10 deh. Sudah. Okay. Ya. Huh. Tadi mati, mati hanyol memang bro ya. Aduh. Nice, ngecap dapat lagi. Oke. Okay. Mantap sekali. Nice. Nice. Oke. Okay. Oce kill paling banyak sih Mabru dari tim Oce ya semuanya, 8 kill Total ada 16 kill Di antara kita Ini Trio, Good lah, ucap, oce deh Soalnya jarang temen temen, lumayan jago gitu loh Ya yeah, jadi Oce bagiin aja nih Mabru settingan atau sensitivitasnya Mabru. Oke langsung ke kontrol nih ya, kalian klik gear yang kanan atas itu Nah, lihat nih Mabru. customize out Nah ini mah bro masih sama seperti yang ada di COD mah bro ya Dari tembakannya, analognya, crouch ngepron lompat, nge scope Itu masih la sama lah ya mah bro ya Karena ya ini sama-sama call of duty men Kenapa nggak kita samain aja kontrolernya ya, mah bro ya Jadi ya bisa aja kalian samain punya kalian mah bro Terus habis itu auto fire nya ini elcha offin Automation nya custom Nah ini gameplay nya kalian bisa cek saja ma bro ya oca scroll scroll ke bawah saja nih oke okay? jadi kalian tinggal stop atau di-post dulu videonya ya kan ya kalau mau stop harus di-post dipost ya ma bro ya kalau nggak download aja videonya nih ban koleksi kalian oke okay? nah interface nih ya oca scroll ke bawah saja ma bro ya nih kalian bisa lihat ya ya tuh nah sensitivitasnya ma bro ya nah ini kalian bisa lihat ini agak lumayan banyak yang oca ubah ma bro ya tapi Ya gak terlalu banyak, Ma Bro. Jadi, ini ada dua settingan sebenarnya, Ma Bro, ya, yang Ocha pakai dan dua-duanya ini menurut Ocha udah oke okay lah. Sama gameplay Ocha saat ini, kan, ini belum ada giroskop Ma Bro, ya. Mungkin ada, kalau ada giroskop bakalan berubah, mabru karena penting banget ya. Di HP, ada giroskop itu sangat penting sekali, Ma Bro, karena ya gameplay kalian buat nembak jadi lumayan enak, ya, Ma Bro. Nah, jadi seperti ini, Ma Bro, ya. Ini kita fokusin ke global ada sensitivity multi player nih Ma bro. Nah, ini kalian bisa offin nih Ma bro nih ada sensitivity per zoom nih atau kalian on juga nggak apa-apa. Nah, kalau di on tuh kalian manual nih. Misalnya kalian mau pakai senjata sniper 8 kali zoom. Nah, itu diatur lagi 6 kali. Pokoknya beda-beda lah sensitivitasnya. Kayak CODM kita biasanya Ma bro ya kan ada 8 kali scope, ada red dot sight, hollow sight. Nah kalau di sini tuh dua kali sampai tiga kali itu atur sendiri. Ya sama. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau ribet ya, ini offin aja. Terus kita mainin global ADS sensitivity multiplier itu ya mah bro. Di situ tuh. Mabro. Jadi, ya, biar kalian gak bingung juga soal sensitivitas sama bro. Ya, mungkin nanti Ocha ke depannya ada perubahan. Lagian pula ini kan warzone-nya belum rilis secara resmi, jadi kita gak tahu nanti ada perubahan apa lagi sama bro. Terus ada sensitivitas trans transisi timingnya. Nah, ini Ocha yang install sama Ya, tadi Ocha after zoom. Nah, sekarang jadi instan. Sebenarnya Ocha gak tau banyak banget ya, kayak fungsi sebenarnya tuh seperti apa sama bro. Tapi Ocha tuh udah abisin waktu berjam-jam untuk nyeting lah bro. Oce bingung nih sampai lihat settingan orang seperti apa sih terus oh ada yang kurang ganti-ganti. Wah, itu Lumayan lama juga bro ngatur settingannya ya Supaya kalian bisa enak main Warzone ya bro ya Walaupun belum resmi rilis oke okay? Ya udah bro kayak gitu aja untuk video kali ini bro makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya bro ya Terus untuk kalian yang pengen beli akun game ya Mau CODM, ML, PUBG, FFM atau game lainnya Atau Warzone sekalipun nanti Ya itu langsung aja bro Bisa ke Instagram kita jumpin Tapi Warzone belum ada lah Mabro ya Masa ocak kasih akun ocak Kekalian ya, masa cek jual, tampil ini kita jumelin ya? Kan belum lah, sabar dulu, bro. Karena Oce belum beli, ya papa juga di sini, bro. Oke, yuk, Yo, see you, bro. Dadah, semuanya, Yaudah dadah, semuanya. See you next.